Halo Bro kali ini saya mau unboxing ini di depan saya ada paket isinya adalah part 110 karena saya rencana mau bikin RC skala 110 Oke Bro kita lihat isi paketnya apa ini yang ada di depan saya ini ada frame frame frame fasis satu 110 ini semuanya sudah metal oke okay. terus saya dapat strap buat baterai dan saya dapat gear-gear buat as motor ke Gearbox terus sudah kosong di sini saya dapat keterangan pun bahasanya bahasa ini jadi saya kurang paham sekarang saya mau lihat tapi saya akan pindahin dulu kameranya ya biar lebih jelas oke bro saya sudah pindahin kameranya jadi biar jelas ini adalah paketnya yang saya pesan adalah RC110 dengan wheelbase 31 cm Terus saya menggunakan sistemnya itu adalah planetari. Uh, planetari seperti ini. Jadi motornya posisinya ada di depan. tar, Terus di sini transfer case. Terus di sini ada masang baterai. Semuanya ini full metal. nggak ada yang plastik. Terus saya juga dapat dudukan. Uh, link rod. Cuma saya dapatnya satu, Mestinya kan adanya 8 ya. Ini cuman untuk link rod belakang doang. Ininya saya enggak dapat. Jadi mungkin saya carilah. Oke. Okay. Inilah yang saya dapetin. Terus ini tali strap dan ini gear. Gear pinion buat ke as motor planetari. Ini di sini. Oke, okay Bro. Mudah-mudahan uh, video ini bermanfaat buat kalian dan apabila ada pertanyaan silahkan ditulis di komen terus jangan lupa di subscribe di like oke okay. jangan lupa juga di share oke okay, terima kasih.